berikutnya saya terangkan um e, tadi kan setelah sudah saya jelaskan e, perjalanan apa namanya peta dari e, apa namanya e, walirang sampai tetap summit summit, summit wolirang, e, via canger atau via sumber batas nah berikutnya akan saya terangkan apa yang namanya dari sumber berantas ke puncak Oka Lakiel Arjuno. Nah, saya akan menerangkan langsung dari lembah lengkian ya kawan-kawan, karena kan apa namanya untuk bagian eh, dari pos perizinan sumber berantas sampai ke lembah lengkian kan sudah saya terangkan eh, di awal-awal eh, tadi. Jadi saya akan terangkan langsung dari lembah lengkian menuju ke Puncak Oga Lakiel Arjuno, kawan. Nah, permasalahannya gini, peta saya ini kan punya punya keterbatasan, kawannya. Jadi gini, ilustrasinya dari untuk menuju ke puncak Oga Lakiel, ya dari lempa kean, kita akan bergerak menuju ke sisi timur atau dibaliknya puncak Kembar Dua, kan tidak terlihat dari sini ya, kawannya. Nah, supaya lebih mempermudah. Nah, saya akan membuat peta dimana uh, terlihat dari atas. Ini kan dari samping, ya kawan? Ya, dari samping saya akan jelaskan. Uh, saya akan buat petanya dari uh, seolah-olah terlihat dari atas. Oke, okay, uh, sedikit kita samakan, ya kawan? Ya, jadi gini, di sini mau dibilang. teman dewa, gambar satu, dan baru dua <tuh> terus habis itu apa ini saya juga enggak tahu namanya terus ini area pasar tiang dan yang sebelah, paling kanan paling kanan sendiri kan atau paling selatan di sendiri kan adalah saya namanya dulu kawan -kawan. ini uliran ini saya ingat tahu apa namanya ini taman dewa taman dewa ini kembar satu lembah lengkean. gambar sudah saya tulis sih. Ini enggak tahu ini apa yang gunung Tripatupati ini saya juga enggak tahu namanya tuh apa. Saya kasih tanda saja. ini kenapa kok saya tulis apa namanya kok saya gambarkan sesuatu apa namanya lingkaran yang memanjang. Gini kawan. Kalau semisal kawan-kawan pernah mendaki pun eh mendaki Arjuna lewat Tretes, pastikan akan ketemu dengan atau ngecam di lembah kidang. tapi nah, biasanya kan kalau misal kita menghadap ke barat pasti kan akan akan terlihat apa ya dinding tebing gitu kawannya yang tinggi tinggi banget. dimana di atas dinding tebing tersebut dengan terdapat area pasar apa namanya pasar dieng yang terdapat tempat makam itu ya kawan ya. terus yang paling sebelah kiri sendiri kalau dari sisi lembah kidang ya kalau kita melihat ini dinding-dinding tebing ini yang sebelah kiri sendiri itu adalah puncak oklah akhirnya yang terlihat sangat lancip seperti ini kira-kira yang saya tunjukkan kawan. ya ini saya gambarkan makanya memanjang seperti ini kawan seperti itu oke okay, kawan uh, Sebentar. Nah. Nah. jadi ini kawan dari Pak kita akan bergerak menuju sisi timur kembar dua jadi, jadi dibaliknya ini kawan ya sisi timur kembar dua terus jalannya menurun menurun terus menurun tapi elevasinya juga tidak terlalu curam juga sih masih moderat. terus kira-kira sekitar 45 menit kita akan ketemu sebuah sabana yang biasanya itu disebut sebagai lapangan kota, nah. di sini ada tulisannya sumber air kawan tapi kalau semisal apa namanya jalan kira-kira dari lapangan kota ke sumber air itu sekitar 30 menit dimana keletak sumber air itu sebenarnya talent dan tak bukan itu adalah lembah hijang kawan sekitar di sini ya Yang aja di sini Lembah Kijang Lembah Kijang Kalau tidak salah itu posisi apa namanya posisi mata airnya itu ada di sabana dua Dari jalurnya itu Insya Allah sebelah kanan Sebelah kanan jalur Ada papan petunjuknya kok di situ Kalau misal mau ambil air Sini Kalau Kijang ini di sabana 2 nya kawan ya Kalau sabana satunya kan ada mata air tapi semacam air terjun kecil gitu kira-kira satu -kira meteran tapi nah, tapi nanti saya bahas nanti aja masalah apa namanya sumber air di lembah Kijang kita fokus ke summit attack punya oga lager dulu ya kawannya <tuh> nah, dari Lembah lembalengian ke lapangan kota ini memakan waktu sekitar 45 menit nah abis gitu kita berjalan lurus, lurus terus, setelah melewati apa namanya, melewati uh, sisi kembar tua, lereng kembar tua, kita akan masuk ke apa namanya uh, sisi timurnya dari, nggak tahu ini namanya puncak apa saya juga belum mengetahui namanya sih, intinya punya itu tersebut itu kayak terbuat dari batu-batu lo kawan, semacam batu-batu gitu. -batu batu-batu besar sih. Ini terus, nah, sampai di sini. Nah, ini kan sampai yang ini yang saya sebut sebagai dinding tebing tadi ya, kawan yang terlihat dari limpah kijang. Nah, di sini kita akan ketemu dengan jalur yang dari teretes atau dari limpah kijang, kawan. Nah, di sini ciri-cirinya apa ciri-cirinya itu ada pohon yang dililit kain 50 cm lah lebarnya di bagian atasnya pohon cukup lebar cukup sangat-sangat terlihat sekali nah disitu adalah pertemuannya titik pertemuannya atau pertigaannya pertemuan dengan jalur tretes atau jalur lempak hijau di sini ini berjalan terus terus nanti akan ketemu dengan tugu perbatasan perbatasan eh, Malang Pasuruan terus kesini akan bertemu dengan apa namanya empat makam makamnya itu loh siapa namanya itu saya lupa itu Dani Riflianza di sini ada, ada empat makam di sini ya, kawan ya ini di area pasar Tieng pasar Tieng nah, bergerak terus nanti turun sampai kita menanjak lagi sampai ke puncak oka loh okal, agil, atau Arjuno jukno, Arjuno nah, sebenarnya cukup beratkan di sini kawan setelah ah, dari apa namanya dari titik pertemuan antara jalur tretes dan jalur cangar di sini nah ini mau makan waktu ya sebentar maaf ya dari sini tambah lagi 15 menit di lapangan kotak sampai titik-titik titik pertemuan dengan jalur teratas ini nah dari titik pertemuan sampai ke ketuk perbatasan malang, ini atau yang biasa disebut sebagai bukit-bukit penyesalan ya kawan kawannya, itu yang e, perlu effort yang cukup berat banget jadi perjalanannya bisa memakan waktu ya sekitar kurang lebih 2 jam 2 jam dalam kondisi elevasi yang sangat curam sekali ya apa ya mungkin kemiringannya bisa antara 60 70-an apa namanya kemiringan sudut elevasinya itu cukup berat dengan makanya memakan waktu cukup lama di sini dua jam nah, dari nanti setelah dua jam bahkan bisa-bisa lebih lah mungkin ya kalau misal kondisi fisik kita kurang fit juga eh, nanti akan ketemu dengan Tugu berbatas malam pasuruan Pak. tugu perbatasan malang pasuruan nah, dari sini ini kan sudah berada di atas punggungan apa ya sudah berada di punggungannya dinding tebing itu tadi kawan kamannya nah, ketika kita berada apa namanya di atas punggungan tersebut kita akan ketemu dengan tugu perbatasan malang kita jalan ke pasar tiang itu kira-kira makan waktu 5 menit dari pasar dengan kemudian kan e, ketemu apa ya sebuah puncak sebenarnya yang konon katanya sih sebenarnya itu lebih tinggi daripada daripada puncak Oga Nah, e, juga banyak pendaki yang membuktikan itu, tapi tetap aja yang disebut sebagai titik, -titik tertingginya Arjuna itu ya puncak Ogalakhir itu. Tapi saya yes, yes itu itu terserah lah. Saya tidak pasti itu juga. Nah dari sini dari puncak itu ya kawan ya, puncaknya peserti sampai ke puncak lagi mungkin makan waktu sekitar 30 menit, soalnya turunnya cukup curam, kemudian jalan sekitar ya 100 meter kemudian kan naik lagi sampai ke sini, ini kan gini kalo nggak salah kawan, eh turun habis itu kan naik lagi nah sampai ke puncak oka laki ya kira-kira mama akan waktu sekitar 30 menit 30 menit sini 30 menit jadi totalnya kalau semisal dari lembah lengkean 45 menit ditambah 15 menit sama dengan 1 jam yang 60 menit kan 1 jam ditambah 2 jam dari titik pertemuan jalur peretas ini sampai ke teguh perbatasan 2 jam berarti total sudah tiga jam tiga jam di lima menit tiga jam lima menit terus habis itu sama tiga menit berarti tiga jam 35 puluh lima menit total waktu yang dibutuhkan dari lembah lengkean ke puncak lagi nah ini uh, kemudian kan turun ya kawan ya turun ya perjalanannya ya kira-kira -kira ya ke, maksudnya turun ke masanya turun ke lembah lengkean ya ya yes, sekitar tiga perempat dari waktu yang dibutuhkan ketika kita berangkat untuk sampai ke puncak lagi loh nah ini sebagai wawasan aja kawan ya sebagai supaya, supayalah apa namanya supaya mendapatkan gambaran ketika kita turun terus sampai ketemu titik ini nah titik pertemuannya yang perlu diingat itu adalah tanda pohon yang dibobet oleh apa ya dibobet di di apa namanya di dengan kain putih tadi yang lebarnya sekitar 50 cm itu yang buat apa namanya yang buat tanda atau ancer-ancer atau tetengar belok kiri kita akan menuju ke lapangan kotak sampai ke lembah lengkean tapi kalau semisal terus ya sekarang lembah kijang kawan Nah, sebagai gambarannya gini kalau ya dari lembah kijang kalau misal apa namanya bergerak terus ke arah utara kan di sini kan nanti akan ketemu pos nah, ke sana kan ke tretes, tretes. jadi bagi kawan-kawan yang pernah apa namanya yang pernah mendaki ulirang di atletes pasti tahulah gambaran saya nanti akan ada jalur yang berupa tangga dari batu-batu itu yang cukup yes, yang elevasinya cukup tinggi ya itu kan menuju ke Taman Dewa nah ini nanti ketemu di sini yang nama-namanya di Taman Dewa ini kan dan prosesnya menuju uliran ya yes, sama, sama lah itu sebagai gambaran saja sebagai apa namanya sebagai ya biar teman-teman mendapatkan gambaran yang apa yang yang utuh gitu kawan walaupun mungkin mata ini tidak sesuai dengan yang aslinya tapi kan minimalnya sudah memberikan wawasan atau gambaran kepada teman-teman ya seperti ini uh, apa namanya uh, katanya jadi kembali lagi kalau misal ingin selfie selfie di lembah Kijang ya, monggo silahkan tapi waktunya ya lumayan kamu ke untuk kembali lagi ke sini <laughs> Itu terserah kawan, kawan tapi kalau saya kemarin sih setelah dari apa namanya, dari detik pertemuan ini ya saya langsung ke pohon kaleng <laughs> Saya beberapa pendaki sih ada yang apa namanya, sampai ke lembah Kijang bahkan ada kapas pondoknya yang untuk sekedar cari foto atau selfie <laughs> kalau saya enggak itu terserah kawan-kawan ya Oke okay, kawan-kawan eh, seperti itu keterangan dari saya di sini sudah terbuat apa yang sudah dibuat peta yang dari sisi samping dan sisi apa namanya dan dilihat apa namanya peta yang seolah-olah terlihat dari atas semoga keterangan saya ini dapat membantu teman-teman apa namanya yang mungkin bingung dengan jalur ini Hai dan bisa apa namanya bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan gambaran atau wawasan semoga bermanfaat terima kasih telah menonton apa namanya video saya dan tak lupa kalau semisal membantu mohon bantuannya untuk like subscribe komen dan share pertanyaan apapun kalau semisal saya bisa jawab pasti akan saya jawab kawan Terima kasih kawan Oh ya jangan lupa ketika kawan-kawan mendaki jangan lupa bawa turun kembali sampahmu jangan memetik apapun desok Oke okay? Jangan memetik apapun, jangan vandalisme, jangan coret-coret, mendesok. Oke, okay? kita sebagai pendaki, sebagai penyelitian alam punya tanggung jawab untuk merawat alam, merawat tempat bermain kita. Oke, okay? terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari.